Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, after like it's Monday Something's going <laughs> Yang, yang fleksibel malu lah begitu ada stabilizer begini atau Jauh lagi jatuh dari tempat sak lain. Oh di <laughs> tempat sak ya. lain tinggi bos. Gunung enam itu. Anu agak sikit. Ekstrem. Waktunya. Gila sudah no break dia paling besar no ini. Datang-datang okay. sini gini bos Oh di pump, Ada juga cangkar kan. Kali <laughs> ada kamu amat. Halih. Huh? Bos bos. Cangkar lagi. Oke tali pixel gitu. okay, lah. Ini padu orang mulih. Mulih aku boleh orang buat. satu-satu gua satu, lagi yang tinggi. demi sesuap nasi ni. Zeraman ni غادي nak jak bos keras-keras. Wah, belum but but lagi. Yes, Kayaknya but but. Yes, yeah. Ya, saya ada banyak. bayang Ya, siap. Dapat kabus tu Mana? merakam. Oh, nah lawak betul nah. Mana juga. Bos. Ah, uh, ini macam di luar negara pula karbon, buat lah nah, ini bola ticun, guys, ha bola bagus akan ini serius, ya guys jauh lagi, tuh jauh lagi kalau di ada oh. di... satu jam lagi iya, mau juga sekarang kita di Molensi ya mau jangan kok ternak dekat sama kutucing nanti, begitu ini akan bergorok tengah, driving-driving begini oh, begini-begini ya, kemana nanti terancang tepok lagi nanti terancang lagi, coba woy, dalam hutan nih, gila baiklah, kalau terancang, menarik kasih momen dulu kan sayu oi basar-basar maso tu besar-besar maso oh marah besar-besar ni kalau <laughs> pajero ni tirai macam gini ni langit ada semua kadar kereta shock pajero sangat lama lagi kalau mau asal no, mati mati sini yang truk nih 4 2 masuk masuk ini kita pakai mobil pakai mobil sama juga berat kita jalan masuk babang barang nggak <tuh> bawa. <tuh> bawa. kita ada ya kalau di sini iya. di nih. dia ada rusak. sampai. ke itu. Ya, Sampai sana Bang, ada i itu. termasuk kasih telah ya Bunyi-bunyi segala tuh <créer noise> Oke, okay. nah, naik. salah gitu. Tapi ada juga orang tinggal di sini, <coughs> kan? semua ada problem, Jam sih? mukanya. di depan, Saya Oh, ya. di bawah saya mau tusikal, Kak. lewat baru dong jalan lagi. Sudah langsung Aku, ini, aku, ini, aku orang tulah lawan, tulah punya bentuk kabus gitu. tempat hmm. gimana nih, oh, semua mau merekam ini eh, aku jadi tekanan lah boleh kamu oh, lihat, <laughs> tangan sana, sini tangan oh, ya orang mau drive, <laughs> maaf nggak sudah, saya drive, iya lah, orang mau meninggu, sana jalan, bukan tangan kamu <laughs> ingat ini di ya cantik ga? sudah duduk, iya jalan raya ini jarang nampak, nih, mau ya, ini juga jalan, apa tempat ada ya, sini tempat-tua, Nek tempatnya, untuk kervau, Pak Masuk masuk nah. putih, nah, sana. maka masuk kita kita kita yang pertemuan. kita mesti yang pertama, dan terakhir dia itu. peraturan kerja peraturan ke masa JB, paling awal sampai masih lagi ya? Oh, matlamat tumat. Oh, Allah. Dia punya, kan. Habis tu kan. Masuk-masuk, berlama-lama. Oh, di bawah. Oh, di japan tu, sudah sana. Lali-lali. Sampai jual kita, jangan. Hah? Sampai dah. Sampai jual ni. Di bawah ni. Di bawah ni, siapa? kita naik balik nanti. Para peluang balik, kita dapat tinggi sikit tak? Hmm? balik ke tinggi sedikit kalau tinggi banyak turun ini curuman turun ini gereja masuk oh. eh, ke kampung lalu kita nah, nah, sungai di, di uh. tuh gimana di pula nih bos sebes kereta motor